tanggal kami 19 Agustus akad Resti dan Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Lesti Lovers. Bila luar Love serta Lesti Lovers dimanapun kalian berada, selamat malam, selamat berjumpa, dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian di Fativia yang akan mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kijorada Rizky bilang, "Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment dan subscribe." serta klik tombol notifikasinya para sahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, yang terhangat sedukar Leslar tentunya baiklah para sahabat Let's dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ada info spesial bahagia yang kita dapatkan dari Ibu Kharsiwi Ahmad di akun Instagram pribadinya menginfokan bahwa besok malam bakal hadir acara Lida Smith World 2021 dia yang akan tentunya hadir jam 23.00 waktu Indonesia Barat dan kita lihat tentunya pengisi acara nanti besok malam ada Tentunya tamu persahabat ya Bintang spesial Sang calon pengantin Lesti Kejora persahabatnya ya Masya Allah Tentunya habis akar Sudah menjadi pengantin Persahabat ya ini Lesti akan tampil Di acara Lida Sosmed World 2021 Masya Allah Tentunya suatu kebahagiaan yang kita dapatkan Alhamdulillah persahabat ya Kembali Lesti Kejora akan tampil di panggung Indosiar dalam postingan tersebut banyak sekali komentar hingga respon persahabat ya Yang ini dari akun instagram snjarah05 mengatakan itu beneran ada dedekah bu Tuh persahabat ya sudah tertera nama lesi kejoram Di deretan bintang tamu persahabat ya Tetapi Rizky Bilar tidak hadir dalam acara tersebut persahabat ya Mudah-mudahan saja ada kejutan yang kita dapatkan dari lesti dan Rizky Bilar Berikutnya kita lihat juga persahabat dari sebuah unggahan. Yang mana, tentunya, unggahan dari Rizky Bilar terpampang nyata juga persahabat ya, mobil si Kuning. Tentunya, sudah nyampe di hotel nih. Masya Allah, para sahabat, postingan tersebut lagi unggah oleh akun Les Largo Public. Ada kalimat caption yang dituliskan, "Udah sampai hotel ya, Ngap Besok harus prepare dari subuh dandan." <laughs> Mudah-mudahan sahabat ya doakan selalu demi kelancaran acara pernikahan idola kesayangan kita. Dari postingan tersebut banyak sekali komentar respon dari para fans. yang dari akun Instagram Wiwik Windasari mengatakan, "Oh, jadi ini yang dimaksud Dedek bisa nganu di hotel. Aduh, cute banget sahabat ya." Kita lihat juga persahabat ada komentar lain diberikan dari akun bundanya Sasha 1405 mengatakan Seketika aku pengen jadi pegawai hotel interkontinental pondok indah pengen ngitip leslar <gifat> Cute banget nih persahabat ya doakan yang terbaik Dan kita tentunya kompak harus trendingkan acara agak pernikar les tidak bilang Selanjutnya keunggahan Les untuk telepon info nih, ya, dicatat bahwa besok akad nikah akan diadakan jam 8 pagi. Setelah akad jam setengah dua siang, akan ada acara akhirnya halal masya Allah. Tapi cinta Leslar besok akan ada dua sesi acara. Mudah-mudahan lancar semuanya. Amin ya rabbal alamin dan semua tentu merasa deg-degan. Persahabat ya, Lesti dan Bilar menikah tentunya para fans yang... Semua masakan deg-degannya Masya Allah luar biasa memang. Idola kita ini selalu memberikan kebahagiaan kejutan untuk sebanyak orang. Dan selanjutnya, keunggahan Bang Aril nih Masya Allah sudah memakai peci nih. Kayaknya sudah siap-siap juga nih sebagai menjadi penghulu nih. Persahabatnya, aduh, kiat banget! sahabatnya doakan selalu yang terbaik untuk keluarga Leslar. Dan tentunya, mudah-mudahan ada kejutan vitamin bahagia malam hari ini Kita pantengin channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bang mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh